Hai, hai, hai. Siapa sih yang gak kenal sama kucing besar ini? Satwa yang bernama Harimau Sumatera, yang merupakan endemik Pulau Sumatera, adalah subspesies terkecil di antara semua harimau, dengan ukuran maksimal hanya 2,4 meter dan berat 120 kg. Selain ukuran tubuhnya, ternyata bulu yang mereka miliki juga lebih gelap dibanding harimau lain, dan itu membantu mereka berkamuflase di hutan Sumatera dengan baik. Namun hal tersebut juga membuat para warga resah jika satwa tersebut masuk ke permukiman. Seperti yang dialami oleh warga Jorong Cubadak Lili Nagari Bala, kecamatan Matur Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang sudah hampir sepekan dihebohkan dengan kemunculan dua ekor satwa liar dilindungi, yakni harimau Sumatera dan beruang madu. Bahkan empat ekor ternak warga sempat, masing-masing tiga ekor kambing dan satu ekor kerbau, menjadi korban. Tim dari BKSDA Resor Agam saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi konflik yang meluas dan berkepanjangan. Pemasangan kamera trap, kandang jebak hingga patroli dan pengusiran menggunakan bunyi-bunyian pun sudah dilakukan. Meski sudah ada upaya penangkapan, namun harapan BKSDA satwa itu tak tertangkap dan kembali ke habitat aslinya di dalam hutan. Konflik ini terjadi sejak Kamis lalu dan sudah kita lakukan pengusiran. Namun lantaran adanya jejak baru Harimau Sumatera yang ditemukan di lapangan beberapa hari lalu, kandang jebak terpaksa kita pasang. Kamera trap sebanyak dua unit sudah kita pasang untuk memantau pergerakan satwa liar itu. Kalau kambing berdasarkan analisis kita, mati disebabkan beruang madu. Kalau kerbau itu baru Harimau Sumatera, kata Kepala BKSDA Resor Agam. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Menurut kepala BKSDA Resort Agam, dua hari sebelumnya, para petugas juga menemukan jejak baru yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi kaneng jebak yang kita pasang. Untuk memastikannya lagi, tim di lapangan juga memasang dua unit kamera trap. Satu di bagian depan dan satu unit lagi di bagian belakang kandang jebak. Namun sampai saat ini masih belum termonitor pergerakannya. Dua unit kamera trap yang kita pasang ini berguna untuk memantau pergerakan satwa itu. Terutama Harimau Sumatera, ujar Kepala BKSDA Resor Agam. Kepala BKSDA Resor Agam juga menjelaskan, untuk mencuri atau menarik perhatian Harimau Sumatera, pihaknya memasang kandang jebak yang dilengkapi dengan umpan seekor kambing. Harapannya, jika harimau itu masih berkeliaran dan mendekati permukiman, maka indera penciumannya atau insting berburunya mengarah ke kandang. Karena di dalam kandang jebak itu ada seekor kambing. Kambing memang biasa kita gunakan untuk menarik perhatian harimau Sumatera. Namun kita berharap kambing tersebut tidak tertangkap, supaya harimau atau satwa lain bisa kembali ke habitatnya, kata Kepala BKSDA Resor Agam. Tahukah kalian sob? turunnya harimau Sumatera hingga ke permukiman warga selama ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yakni adanya kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia menipisnya persediaan makanan lantaran adanya aktivitas berburu jika hutan rusak dan persediaan makanan habis tentu saja harimau Sumatera itu akan mendekati permukiman warga dan sasarannya adalah ternak milik warga